Nah, praktikumnya itu pidato di depan saya wih ada cewek ada kawat di giginya S -s saya biasa, biasanya di kampung pagar yang dikawat, kawat di giginya di kawat saya tanya apa namanya itu dek dia bilang behel Oh eh lidah Sulawesi ini bos jangan kok paksa saya menjadi lidah Solo nah, mahal itu dek ini 20 juta wih satu kali umrah. Disimpan di giginya. Saya tanya, "Eh, eh, sini kau dulu cewek? Kok kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kamu pasang behel harga 100 juta, enggak ada gigimu, apa kamu kawal? Ayo, berarti yang mahal gigi. Gigi hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Karena ndak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut Saya yakin Dude Herlino ndak akan main sinetron kalau sudah keluar gigimu Enggak ada yang mau nonton Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Makanya jangan kau pernah ngeluh Jangan kau merasa putus asa Jangan kau merasa kamu miskin Kalian semua orang kaya yang kekayaanmu kata Allah fi ahsanitakwim itu badanmu yang sangat cantik, ya? Saya jelek Ustaz karena kau membandingkan sama yang cakep. <tuk> saya ndak mau duduk dengan ini arti adri hancur saya, hancur lebih baik sedekat-dekat sama Tukul 11-12. <tuk> Kalau saya dekat, dekat di sini hancur saya pak Bersyukurlah kepada Allah Dan salah satu cara bersyukurmu Kamu datang di tempat ini Allah kasih kita begitu banyak nikmat Sehingga Rasulullah pernah sujud Meneteskan air mata dalam sujudnya Lalu Umar bertanya Ya Rasulullah kenapa kau meneteskan air mata Kata Nabi Karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah Dengan ibadah yang saya lakukan mereka yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Demi Allah di kolong langit ini Tidak ada orang yang hebat ibadahnya Seperti Rasulullah Muhammad SAW Tapi beliau masih sadar Ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar Nikmat yang Allah berikan